Tak salah bagus. Harus uh. saya tunjukkan kepada kalian. Ini bagus. Seperti apa nih? Nanti lah diekspor lagi. as <laughs> Gak lepas dari sepeda <laughs> <laughs> Ban belakang ketinggalan Alah, sial Wah Lumpur terendah, eh, layar aman, lensa ah, jalur full enduro, mantap, bisa untuk Heli cocok sih lewat sini, tapi di dua jatuh aja gimana <laughs> oke? Okay? Ya, ya. tapi masih terkontrol iya masih enak tuh <laughs> <Gak> kelihatan nih <laughs> jalannya, -jalan aduh mana jalannya sama ya gajah Jalan aja lah, udah ikutin itu aja lah. Depan belok kiri om. Depan. Oh, oh, depan kan ada pertigaan belok kiri uh, yang dibilangin tadi ya. <laughs> nah, ini depan kiri ya. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, semi tangan, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, cuci kira-kira masing diesel itu mau oh, burung Mantap. Kiri ah. kiri kiri. Woi. Woi. Ki sumber mata airnya ki. Ya, banget ya. Dingin. Running challenge, yes. Okay. <laughs> Mantap. Oh iya, bener. Kayaknya tuh ka, sekalinya om itu ada jalur di sampingnya itu. Ya itu. Ya gitu, betul. Matinya sering. Udah, turun ke bawah kita. Iya. Kan uh, Ini kan muter ya? Iya, muter. Heeh, uh, benar, benar. Dulur, betul. betul. Sambil nunjuk langit dong. Atau yang ngelihat bintang Kurhan. Super Enduro di ke satu Waduh. ayo, bye, <tuk> <tuk> <tuk> yang susur sungai mana ya? enggak lihat tadi Ini Bentar Ya betul Ya sekitar sini pokoknya dekat Enggak kelihatan ya Om? Apaan? Ini enggak oh. ada. Lurus Mana? Waduh, enggak kelihatan ya? Oh iya batang pohon. Oh ayu ayu. Tim Belusukan. Kamannya tuh gue? Jadinya biasanya. Bapak emang sih emang bener. Bener ya. Emang daerah sini pokoknya. Wow. Di gue, kemana ini? Di aja, gotong panggul. kalang tanggung sepatu <SILENCIO> saya nggak basah oh, om <SILENCIO> kan? nanti nggak akan dibasah tau kesitu langsung ke dalam tenggelam yang dalam dijemurkan helak nah gitu, balik keren-keren ada jalan dalam nggak? ada juga Oh Oh gitu Waduh Asa danan ya? Ya, ya enggak lurus tuh. Uh, itu lurus kiri. Ini nyerangkengnya lagi. Udah. Tuh. Kok oh, di sini ada jalur? Oh, ini. Sangat Anda-anda mau berair-airan main air-airan. Pak Tuh. Tuh. Tuh. basah Om, tuh liat tuh. Basah. basah, tuh. Nih, gini nih. Nah, nah gini ya. Nah. <SILENCIO> ada batang sungai, ah batang pohon. Tahu deh. Let her! benar madan masih ya benar benar sini mari kita coba caranya liuk Wow. ya ini improvisasi lah dari sini wisata cerang udah lope-lope udah kolam pemandian mari kita cari warung di ya eh. ditutup? lurus kan? <tos> <tos> ditutup sebentar kenapa ditutup ternyata cuma 16km doang ya 16km sampai sini